Sudah lebih dari satu bulan Rusia menyerang Ukraina. Kendati demikian, hingga saat ini Moskow belum dapat menguasai negara tetangganya itu. Walaupun kalah jumlah di hampir setiap sisi, dan pasukan Ukraina yang dibantu para warga relawan telah menahan militer Rusia di banyak tempat. Ukraina memang sudah kehilangan wilayah, terutama di bagian selatan sekitar Crimea, yang sudah diduduki dan dianeksasi Rusia pada 2014. Tetapi tujuan awal Moskow untuk dengan cepat merebut ibu kota Kiev dan kota-kota besar lainnya, serta memaksa pemerintah Ukraina untuk mengundurkan diri, jelas telah gagal. Gelombang peperangan memang masih bisa berbalik melawan Ukraina. Pasukannya kian kekurangan rudal anti-tank dan anti pesawat yang dipasok Barat untuk menghalau pergerakan pasukan Rusia. Jadi, apa sebenarnya rahasia kesuksesan mereka? Eh, tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya Kesiapan warga Ukraina untuk melakukan apapun yang mereka bisa demi mempertahankan negara mereka Memungkinkan tentara profesional bertempur di medan perang tanpa khawatir ada perbedaan besar dalam semangat juang antara kedua pasukan. Ukraina berjuang untuk kelangsungan hidup dengan mereka sebagai negara berdaulat, sembari terkejut dengan pernyataan Putin bahwa Ukraina pada dasarnya hanyalah ciptaan Rusia. Rakyat Ukraina mendukung pemerintah dan presiden mereka. Karena itu warga yang tidak berpengalaman militer pun siap mengangkat senjata untuk mempertahankan kota-kota mereka, meskipun harus menghadapi persenjataan Rusia yang luar biasa. Dalam praktiknya, Perlawanan warga telah membuat pasukan Ukraina leluasa bertempur di garis depan setelah mengetahui kota-kota mereka memiliki pertahanan yang bisa diandalkan. Sebaliknya, banyak tentara Rusia yang dikirim untuk berperan di Ukraina adalah wajib militer yang baru saja lulus dari sekolah. Mereka kebingungan dan kewalahan ketika mendapati diri mereka di zona perang, padahal mereka mengira hanya akan menjalani latihan. Sebagian besar tentara Rusia hanya sedikit atau tidak sama sekali mempersiapkan diri, untuk keganasan pertempuran yang mereka temui di medan perang, ada beberapa laporan tentang desersi, kekurangan makanan, dan penjarahan. Dan kemudian ada perang informasi yang dimenangkan telak oleh Ukraina di hampir seluruh dunia. Meskipun tidak di Rusia, tempat Kremlin masih mengontrol akses ke sebagian besar media. Justin Krum mengatakan, Ukraina telah memobilisasi bidang informasi untuk keuntungan domestik dan internasional yang luar biasa. Ini datang dari atas ke bawah dibantu oleh kelihaian Presiden Zelensky yang menggunakan media. Pendapat senada diutarakan Dr. Rudayar Mon, dosen senior dalam studi pasca soviet di King's College London. Jelas bahwa pemerintah Ukraina sudah sangat berhasil mengendalikan narasi tentang perang secara luas di seluruh dunia. Efek konflik ini pada reputasi internasional Ukraina benar-benar luar biasa. Tapi saat ini, baru satu bulan dalam perjuangan hidup dan mati di zona konflik Timur Eropa itu mungkin masih belum cukup untuk menyelamatkan Ukraina. Kekuatan jumlah tentara Rusia dengan segala kekurangannya tetap tidak menguntungkan Ukraina. Jika pasokan sistem senjata defensif dari Barat itu tidak berlanjut, maka negara yang terkepung ini tidak akan bisa bertahan lama.